Ada cewek guys. Kita mau bikin konten guys ya. Tapi nggak tahu ini lokasinya di sana aja. Di saung sana itu nanti walaupun hujan kan ada saung deh. Jadi kita sekarang lagi persiapan ini. Uh, gundul lagi nyari air. Hmm. Kenapa <laughs> lihat? <tuh> Para lagi siap-siap. Linda -siap. juga sama. Pokoknya ikutin terus videonya ya guys ya dan jangan lupa buat kalian tonton terus kau Hisundanisa dan jangan lupa di like subscribe, oke? Okay? Tempatnya bagus. Ini ada bule ini, Mbak. Dari mana Mbak? Kayaknya orang asing ya Mbak ya. Kau rambutnya pirang sih Mbak. mbak orang Cina ya Mbak aduh ini Farah itu Tinda Jonet, mana Juned itu sana Juned Oh iya ya. benar Sorry Sorry Reva bener Reva ini Reva ini, ini adik orang punya patah, Reva, adik nah. orang Jerman Udah, ini guys om. ini Jerman Udah, guys jat lihat <laughs> Loh, <pasaran. laughs> pasaran, pasaran, Oke pokoknya tonton terus videonya guys ya bikin keseruan saya sama mereka. Ntar lagi saya mau bikin konten Kita <San> itu Apa sih? Kita ngumpulin ini buat pajangan di rumah. Okay, ah, itu jatuh. Oh bagus baik, -baik <San> jawab buat kalian aja om tulangnya tulang om om si adeber gemuk oke guys uh, bikin kontennya udah selesai aduh basah-basahan ini <ris reconsider> tuh Ituh kita mau bakar ayam dulu guys ya kita mau bakar ayam dulu kita mau bakar ayam dulu guys hmm? bakar ayam dulu di mana nih bakarnya dek? di sini aja ya. di soalnya ada si bapak di sana sih ngajin juga sih. ah terima kasih, terima Om gimana? bebas, ini Oke okay guys, uh, kita sekarang bakar gundul <laughs> Bukan bakar gundul sebenarnya ya Kita mau bakar ya, ayam gundul. nih guys Juk. Bakar Kalau <laughs> bakar Mari gundul, berarti ini nih <laughs> Kita bukan mau bakar gundul loh ya Kita bakar ayam Kalau eh, ya. hmm. <laughs> lemah Lemah halus Ya please aku panas Oke okay, guys enggak tuh enggak gitu, hahaha, tidak, tapi ini dibakar Oh, balik, Ayamnya masih utuh utuh Ini guys Ini apa nih, Nah nanti ngasih sausnya gimana nih? nggak usah, apa-apa Kalau ya. berarti di coel udah matang baru ya? Nah, gini, oh. Oke, kita ya Oke. Wah, uh. buahnya ya. ini lah udah mateng ya dibakar, macamnya <gulau> di rumah nih ya, di rumah lah, di sini nah, makannya berapa. juga macam di, di, di saya Reva, selama ini kemana kau? di rumah tok di rumah tok jarang main sama Tinda nih nah, kenapa jarang kita jarang otok doh hmm. nah. ini kita tanpa apa apa ya guys ini cuma asal salam dari sini kok ye lihat udah sedikit nih kau ayamnya lihat sudah mulai menggosong <laughs> menggosong seperti yang bundul <laughs> eh. Lihat Om Ah, benar Nah, ini Suara ya, Kita garikan mudah-mudahan aja ini ayamnya matang guys ya Matang lagi beli lagi Om Entara matang sama tidak sih sebenarnya Itu <gulis> ini... ada kecap, ah. Pak? Kalau ada kecap, Pak? Matang nggak? Kira-kira ada? Aduh, ada kecap yang mau di sini Tapi nggak mau piring, Pak sih Om Piring, apa-apa Pilingku ini Pilingku <gulis> pak Agak Matang, agak enggak Tidak? Tidak, matang apa-apa ya? Oke, lah, nggak apa-apa lihat aja nanti mateng. enggaknya. Biarin kalau nggak mateng nanti yang ngabisin. Mas Oke, sana Mas sama Dinda. Iya, kan, ngeronggolin berketek. Ngeronggolin berketek, tuh. tuh. Ini, ini, ini, ini, ini, bisa ini, ini, ini, ini, belum ada kebun, Dina? Ya Akan mau cari ini, saya kata. Ah. Dia Iya Berapa? dong, aku juga dia siap din? kok jadi istri kamu. Dina, aku juga siap kok panggang di, panggang karena bro. Diki, Dina, guys? deh. Dina, katanya Dinda siap jadi istri kamu loh. Ya seperti aja. Men men men. Kelak sih an. Konsentosan. Ya kan aku harus ikut juga di lo. Ikut benar juga. Eh, Om. Om udah rapat. Eh. apa Pak. Om Om. Om ini nanti tanganku cuci di mana? Oke guys, pokoknya ikutin terus keseruan saya. Gundul, Reva, Dinda Pokoknya nanti siapa yang paling banyak nanti Kita suruh push up Pokoknya nah, <laughs> ini semuanya pada lapar semua Dinda lapar, Reva lapar mas Gundul gak lapar soalnya tadi udah makan di rumah Ya mas Gundul ya Kalau saya belum makan mas Nanti masnya nanti yang paling makan sedikit mas Gundul Saya enggak Saya tadi nggak makan mas Masnya nanti jatahnya satu ya Um, yang mana nih Cata? <goda> yang pelatih ada lu. mana-mana? gak ada, kalau pelatih ini gak tau gak tau gak ya, <goda> aku mau ke domba kasih sayap aja deh, ada sayap gak? Ga. <buk> ya. ada sayap gak? ada sayap ya buku ada duit cok bener bener bener gak, gak, gak, gak ini udah nganget gak enggak mas duduk kan, berdiri terus ya nah, si. ah, mau berdiri, kemana bener. sih? ini lihat, diam kok rambutnya bisa gitu ya Kok rambutnya ya. modelnya tebal lihat buka, mas. Ya. Coba, nah, ini um, lagi. Coba cari deh, buka, buka, buka, buka, buka, buka. di dunia ada nggak kira-kira tukang cukur yang bikin kepala seperti ini? Bisa. Gak bakalan ada yakin. Bisi. Sumpah sih nggak bakalan ada guys, lihat ya. Ambles, ketangkuk kaku. Coba bayangin aja kalau sumpamanya ini uh, kopok, eh kepala, <tuh>. kepala ini. Kopo. Kepala ini seandainya ada di kalian gimana rasanya coba. Aduh, yakin ini mah mengkhawatirkan kepalanya. Lihat. jadi Om. Jadi dong. Jadi, gimana sih, Kak? Ya kok Teman kita oh lah kata kayak seneng terkenal saya bunda tertawa melihat ini ini ya. ya. teman oh. oh, Lah, ngumpet, hmm. ngumpet? Masih ngumpet, Jadi, dek. Dek ya. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nah, coba dapat, kita muda Ini lagi masa-masa, nih sama anak om untuk Ini ya kesenangan kalau masak-masak hmm. bareng tuh kayak gini ini keseruannya guys ya ini Dinda ini doyang ketawa loh Dinda anak ya, ketawa, ketawa. kalau Jonet ah, bukan Junet ketawa ah mas Jonet bisa aja okay. sih okay. kalau ketawanya manis okay. oh my god bercanda sayang kayak <laughs> gacap kayak gacap tolong oke kena eh akan okay. dicapai oke Yo lah bagus. Hmm. Enggak yes. wow. ya Om. Hah? Eh, Gampang kita? nanti Coba nah, ya, tuh nah, nanti minum pakai apa? Masih ada satu beli mana? Pernah, pernah, pernah. Pernah. Kamu di situ, deh. Ya allah. aku kok kalau mau pernah kok takut. Takut sih. Iya. Takut tenggelam. Yow, tenggelam senyumanmu. <laughs> <laughs> tenggelam senyuman. <laughs> ini kondisi ayamnya nih guys udah remuk <laughs> gatau gatau mateng, gatau, gak tau ini gak tau mateng gak tau enggak yakin paling omlin enggak mateng loh deh ini deh gak apa-apa gosong dikit deh gak apa-apa deh gak apa-apa deh -apa, yang, yang penting ginyang ini biarin nanti ada yang habisin kok, kan. warnanya cantik kok. mana? aku suka. yo itu ayam ibu. si kecap lagi biar after. aduh. apa sih? ini yang bakar hilang nih berdua nih tuh gendul ada kemana? Oh, kirepa si di sana? Tinggal dinda di sini sendirian. Kalau bisa tuh kayak gini. Eh, bener, bener, bener. Set. Aku <tuk> tak aku Itu Kan om, <tuk> Eh, kosong dia pojok kanan. Bungi sang banyaknya, kok coklat Kio, kok yorak kan gua kabe Kan ga ngewe, otak kan itu Apa ya, Oke, pokoknya buat kalian yang... Apa namanya? Aduh, ngomong apa sih Aduh, gua kue kabe Apa, tipe yang mana? Gua kue kabe, subscribe Tak tahu ngga Sabstrap, malu pak? Pokoknya terima kasih banyak buat kalian Ada yang, yang gitu sudah ikutin Aui Sundanesa ya. Terima kasih juga buat Lalu, kalian yang sudah sub, yang sudah Insta, like, comment. Yeah. Enggak, enggak, Pokoknya terima kasih banyak, <tulah> terima kasih banyak <tulah> <tulah> ya. Kocapelung. Pokoknya ikutin terus kegiatan saya, Indah. Bundul, Reva, ini Reva. Kalau dulu Hai. Reva. Kalau saya punya suami, uh. masanya bisa nih Wah dia. Ya. Saya doa sayangku, wah sih. dia Sebenarnya Reva itu kenal sama saya itu udah lama. Tiga tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu loh. Cuman dia itu menghilang ya, udah, udah. gak nggak tahu kemana ditelan bumi nggak ya, tahu ditelan <laughs> ditelan Anggelam hewan dalam, dalam senyumanmu, Ting <laughs> Aduh <Mantap>. Aduh melehi <laughs> Meninggoy yakin. Sekarang dia muncul lagi coba yakin sudah singgisar, sudah ya, lama nggak ketemu sama tapi pas rumah. ketemu sekarang Reva itu berubahnya Refa. banget berubah banyak pokoknya komene, ya Reva kalau dulu kan tinggi sekarang pendek malah Heran, <laughs> kalau dulu putih oh. sekarang hitam. <laughs> enggak, kebalik, enggak. Oh. enggak, enggak, kebalik kembali, Kalau Gulu dulu, putih, kalau dulu, dulu kan Reva itu Besok. kulitnya sama mateng ya. Sekarang dia itu putih, loh. <laughs> Kayaknya kebanyakan makan. Apa? Oh, oh. ya yeah. apa? Oh, kalau gundul itu perasaan nggak pernah berubah berubah deh dari sejak ya saya kenal. Ini <laughs> Si ada juga e. sama, perubahannya banyak sih Ade ya, bisa keluar nih, tetapilah Nanti kasih lihat foto kita waktu dulu nah, bener -bener, bener. Nanti tak kasih lihat ya Pokoknya buat kalian yang seneng lihat konten saya eh, ngeliat kontennya saya bareng Dinda Bareng Reva Ataupun Aro, Dianti gundul. Eh, kalian tinggalkan komennya di kolom Aku komentar tahu, di bawah ya iso, guys ya. Aku lihat kelakuannya masak, Dinda, lihat, lihat, iya lihat, kelakuannya si Dinda, lihat, lihat, e, lihat, lihat, action nih lihat, Dini. lihat, ayo, simpan, simpan. Ini masanya sambil gini. lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, Oke lihat, lihat, Kalau kalian pengen tahu sebenarnya Dinda itu dululah tomboy lo guys ya. Kalau sekarang itu. dia perempuan banget sekarang. rumah apa apa? Yakin dulu dia kayak preman <laughs> Dinda dulu tahu nggak di sekolahnya ribut terus, tahu nggak? Ibunya sering dipanggil ke sekolahan. Dia. <laughs> Yakin ini ayu-ayu preman lo ini. Sumpah, <laughs> kamu, kamu jangan percaya tapi kamu jangan percaya tapi kenar Yakin ini preman lo. Pok so, Arefa aja takut dulu sama angin gede. Takut. Ayo tantangan. Yakin Om, kok banyak lalere sih. <ganti> apa -apa. Nah, kok ada. Saya pong. Ini benar bandel ini kata kolain apa-apa lah. Temguin. Yang penting semuanya itu harus ada masaknya guys ya. Eh, pas waktu bandel-bandel enggak bandel, apa-apa Gak apa-apa kok, kita semua pernah ngalamin itu kok, pernah lewatin itu semua Ini nakalnya minta nih Ada sendal orang dimakan Lalu... Enggak Tim Duh. Enggak Enggak Sebenarnya enggak sabar dia Enggak Enggak, masa kamu, sih? Kamu kamu jangan gitu nah. sih, Dim Ayo-ayo, nih nakalnya temen yakin Iya lah lah, oh, sadi-sadi nah, Masa ini. nih, hei Kamu mau kenal lagi hmm. Di hey. hmm. sekolah berantem oh, terus ada sama ada temennya yang Tapi yang iya, coba Wedo, wedo le, wedok. bukan Masa cowok gitu. Masalah mak ulanang sekolah lagi. Eh, yang di sekolahan berantem itu harusnya kan cowok Pasaka ya. Kalau ini apa? enggak nih, nih kiki, wong niki. Selamat reo. Itu repa itu, itunya tuh, Bodyguardnya itu. <shortest retour> hmm. Aduh. <tengat> <gotten> it <out> nah kalian dapat ranking enggak sih selama sekolah dedi? Dapat Ranking berapa? Nakal poin. Ranking berapa? nya ya, Kamu kan dapat ranking berapa? 5. 5. Hmm. <laughs> Ini pada cerdas anak yang Kamu dapat berapa, Dek? Aku aku nakal, Terakhir, Pak. kayak kamu tuh dinakal-nakal Oh... Rengek loro lho. Mbing <laughs> loro jelar kayak misalnya duhur-duhur kayak malah sarannya orang yang pita ulur raktinya lah goblok teh kias hahaha kacau kacau kacau kacau kacau waduh ini kayaknya ayamnya sudah mulai matang ah wes sih ini ayamnya sudah mulai matang kaya sih apa apa wes mateng deh ini urung loh apa yoi coba coba lagi deh oke Pokoknya nanti yang belum matang berarti yang masak tuh yang makan. Oke, jangan dibakar. Ikiki Pak Tibo. udah mateng, Nduk. Kayak siap. Ya, jangan nyatok nih. Meun urang auto, nih. Tanya-tanya ini. Tolong Pak Mental. Giginya ke Om? Ah uh, dulu masih muda Om lagi kaya to Nandi. hilang nih. Kau sen hilang? Uh, lagi relain kan satu ke <laughs> pemandan ke pemandan semur. Oh, oh ya. uh, om, uh, uh. Om, lagi relain kopi memang nggak ngapus ya. Satu. Om cara tiku neng ngapusnya kayak polonese tar. Ini nggak ngapus ya Om. Lagi memang setan. <laughs> Kecandian itu yeah. biasa sih kuyonan. Ya yeah, kuyonan. Canda oh, iya tapi yang masalah gua. Oh, cuma Ini tuh apa? Omongin kok gede sengkel. Enggak tahu. Oh, kayak gigi besar. Lagi kecapek toh, Bang Oke, guys. Uh, sekarang kita makan dulu. Ayamnya sudah dingin mungkin ya, soalnya dari tadi nungguin digundul dulu nih. Oke. Butin terus, guys, ya. Capek sembah. Ini lama mungkin orang ini oh, ayo